Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan Fi, Kama yuhibu Rabbuna wajarda Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin kama zakarahu al al-akhyar wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin makhtalafan layl wal-nahar wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin wa ala al muhajirin wal-ansar Allah, Uusikum wa nafsi bitaqwa Allah وتزودوا فإن خير الزاد التقوى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم فاتقوا الله ما استطعتم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها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 واعشروا بالمعروف واعشروا بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا An an fihi Jemaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan Jumat ini Marilah kita Merenungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat An-Nisa ayat 19 Ayat 19 satu di antara sekian banyak ayat yang mengajarkan kita bagaimana meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah tema yang penting sekali bagi kita semuanya, terutama tema ini sangat tepat dibawakan dalam majelis sholat Jumat karena hampir seluruh yang hadir adalah laki-laki. Maka marilah kita renungkan. Bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki kepada para suami agar mereka memuliakan istri-istri mereka. Karena sesungguhnya banyak dari laki-laki kaum muslimin, kita yang mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belajar tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi banyak dari kita yang kadang lalai dan melupakan tentang bab Kebaikan seorang suami kepada istrinya, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling baik terhadap istrinya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sesungguhnya berbuat baik kepada istri itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Qur'an. Wa nabil ma'ruf dan perintah ini bermakna wajib, yang artinya tidak boleh seorang suami tidak memperlakukan istrinya dengan baik. Wajib fardu'ain bagi setiap suami itu untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan memuliakannya Wa'ashiruhun nabil ma'ruf Perlakukanlah, bergaullah dengan istri kalian dengan cara yang baik Ditambah lagi bahwa berbuat baik kepada istri itu juga termasuk diantara perintah dan anjuran dari Rasulullah SAW Khairukum khairukum ahlikum. Wa ana li ahli. Dalam riwayat yang lain khiyarukum khiyarukum li ahlikum. Wa ana li ahli. Sebaik baik kalian wahai laki-laki adalah yang paling baik terhadap istrinya Dan saya adalah yang paling baik terhadap istri saya di antara kalian Artinya kebaikan seorang laki-laki itu tidak dilihat hanya di luar rumah Bahkan kadang kebaikannya di luar rumah Kepada tetangganya, kepada temannya, kepada sahabatnya Kepada partner bisnisnya Itu hanyalah kebaikan yang sifatnya basa-basi dan ri'ah an-nas Sedangkan kebaikan sejati itu terlihat di dalam rumahnya Bagaimana dia memperlakukan orang yang berada di dalam atap rumahnya Istrinya, anaknya, pembantunya Dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya Khairukum khairukum li'ahalikum maka jangan dulu kita mentazkiah diri kita Menyimpulkan bahwa diri kita sudah baik Karena banyak membantu orang lain Bagaimana pendapat istri kita tentang kita Apakah ketika istri kita menjawab dengan jujur Kepada orang lain tentang suaminya Dia akan mengatakan kita adalah sebaik-baik suami Sebagaimana seorang sahabiat Menikah dengan tiga orang laki-laki Yang tiga-tiganya ahli surga Dan sahabiat ini juga disebut sebagai ahli surga Namanya Asma bintu Umais Asma' bintu Umais pernah menikah dengan Ja'far ja bin Abi Talib Dan dia mengatakan Ja'far ja itu sebaik-baik suami Setelah Ja'far ja syahid Dia menikah dengan Abu Bakar as-siddiq Dan dia mengatakan Abu Bakar itu sebaik-baik suami Setelah Abu Bakar wafat Dia menikah dengan Ali bin Abi Talib Dan dia mengatakan Ali adalah sebaik-baik suami Apa pendapat istri kita tentang kita? Itulah penilaian yang paling jujur Dan paling objektif yang dikatakan oleh Nabi Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, bukan yang paling baik terhadap orang lain. Lihat di dalam rumah tangganya terlebih dahulu. Dan Nabi SAW kemudian juga mengajarkan, "Aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada istriku." Artinya, kalau kalian ingin menjadi orang yang baik kepada istri kalian, belajarlah dari Rasulullah SAW, karena sesungguhnya Rasulullah lah Allah berada dalam akhlak yang paling istimewa dan paling agung. Sehingga ketika Allah berfirman wa'asyiruhun nabil ma'ruf, wahai para laki-laki, pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Lalu kita bertanya, "Ya Rob, bagaimana cara kami mempergauli istri kami dengan cara yang baik?" Maka Nabi menjawab, "Contohlah kepadaku." Contohilah Rasulullah dalam memperlakukan istri beliau. Sesungguhnya beliau sebaik-baik teladan dan contoh bagi orang yang beriman. Ada beberapa kisah tentang bagaimana sabarnya Rasulullah terhadap istrinya Karena dari semua kebaikan suami kepada istri Ada satu kata kunci yang mencakup semua kebaikan suami kepada istri adalah sabar Menjadi suami yang dermawan butuh kesabaran Menjadi suami yang penyayang butuh kesabaran Menjadi suami yang mampu bersabar dalam mendidik Atau baik dalam mendidik juga butuh kesabaran Mungkin salah satu kata kunci untuk menjadi baik kepada istri itu adalah memiliki sifat sabar di atas rata-rata. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ya Rasulullah, berapa kali harusnya seorang suami bersabar terhadap gangguan istrinya dalam satu hari? Berapa kali? Idealnya seorang suami bersabar terhadap istrinya dalam satu hari. Mungkin kata-kata istrinya Mungkin sikap istrinya Mungkin raut wajah istrinya Mungkin ketidaktaatan istrinya Mungkin bantahan istrinya Mungkin-mungkin-mungkin Berapa kali idealnya Seorang suami yang soleh, Suami yang beriman Bersabar terhadap kekurangan istrinya Dalam satu hari Maka Rasulullah Alaihi Wasallam menjawab 70 kali Pertanyaannya Sudah berapa kali dalam sehari kita mendapatkan Rasa tidak nyaman dari istri kita Apakah kita menghitung sampai 70 kali? Seandainya belum 70 kali Maka Nabi seolah-olah mengatakan harus sabar Ya Rasul sudah 30 kali sabar Ya Rasul sudah 40 kali sabar Sampai 71 Maka baru kita boleh mengambil tindakan-tindakan yang diajarkan di dalam surat An-Nisa Maka kesabaran yang baik Jamilah Sabar yang indah yang diajarkan di dalam Al-Quran Kalau dalam bab suami istri adalah Bersabar sebanyak 70 kali dalam sehari Terhadap kekurangan dan gangguan istri kepada suami Banyak suami yang ketika istrinya sekali Membuat dia tidak nyaman Dia langsung menjas bahwa istrinya ini istri durhaka Bahwa istrinya ini tidak taat kepada suami Bahwa istrinya begini dan begitu Dan yang lebih parah lagi Terlalu mudah mengeluarkan kalimat Saya talak kamu Atau kamu pulang kepada orang tuamu Dan seterusnya dan seterusnya Padahal dia belum merasakan kesabaran sampai 70 kali dalam sehari. Dan tidak usah 70 kali, bahkan mungkin 10 kali pun tidak dalam sehari. Lihat bagaimana kesabaran Rasulullah SAW terhadap istrinya. Ada banyak kisah. Salah satunya, kisah ketika suatu hari Aisyah ngambek kepada Rasul. Marah kepada Rasul. Karena marah kepada Rasul Dan tidak disebutkan dalam cerita itu Kenapa marah Tapi kita husnuzon Rasulullah SAW orang yang mulia Aisyah juga orang yang baik Mungkin ada kesalahpahaman atau cemburu Akhirnya Aisyah marah kepada Rasul Saking marahnya Aisyah minta untuk diizinkan pulang ke rumah ayahnya Ke rumah Abu Bakar As-Siddiq Dia ingin mengadukan masalahnya kepada ayahnya Yaitu Abu Bakar As-Siddiq Kemudian Nabi mengatakan ya Aisyah kalau gitu saya temani Malam-malam, akhirnya Rasulullah menemani Aisyah Mengantarkan Aisyah ke rumah Abu Bakar Sampai di rumah Abu Bakar Rasulullah, Aisyah, Abu Bakar duduk dalam satu ruangan Kemudian Abu Bakar bertanya Ada apa ya Rasulullah, ada apa ya Aisyah Apa yang bisa saya bantu Aisyah dan Rasulullah diam Kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah Ya Aisyah, boleh saya ngomong lebih dulu Bayangin seorang Rasul Seorang teladan umat ini Sebaik-baik manusia Bahkan pemimpinnya para ambia dan rusul Bertanya kepada istrinya Ya Aisyah bolehkah saya ngomong lebih dulu Bagaimana Rasulullah memuliakan istrinya Lalu siapa kita yang merasa lebih mulia daripada Rasulullah Untuk malu bertanya hal yang sama kepada istri kita Apakah dengan melakukan itu kita akan menjadi rendah Sesungguhnya tidaklah seseorang merendahkan dirinya Karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya Rasulullah bertanya ya Aisyah Boleh saya ngomong lebih dulu Lalu Aisyah mengatakan boleh dengan syarat jangan katakan kecuali kebenaran. Kata Aisyah boleh dengan syarat jangan katakan kecuali kebenaran. Siapa Rasulullah? Siapa orang yang dia katakan itu Rasulullah yang tidak pernah berkata kecuali kebenaran. Al-Amin. As-Sadiqul Masduk orang yang benar dan dipercayai, orang yang diamanah, yang langit saja percaya kepada dia, apalagi bumi. Tapi Aisyah mengatakan, "Jangan katakan kecuali kebenaran. Kalimat ini membuat Abu Bakar merasa sangat kecewa kepada Aisyah dan malu kepada Rasulullah, sehingga akhirnya Abu Bakar memarahi Aisyah." Ya, Aisyah, bagaimana kamu mengatakan hal demikian kepada orang yang Allah saja percaya kepada Dia dan Dia tidak pernah mengatakan kebo kebohongan? Apakah kamu berpikir Rasulullah akan berbohong? Ketika Abu Bakar marah dan ingin memukul Aisyah, tiba-tiba Rasulullah menahan Abu Bakar dan melindungi Aisyah di belakang tubuh beliau. Ketika Rasulullah menahan Abu Bakar Dan melindungi Aisyah di belakang tubuh beliau Rasulullah kemudian menegur Abu Bakar Dengan mengatakan Ya Aba Bakar, Bukan untuk ini kami datang ke sini Agar engkau menyakiti istri saya Tetapi kami datang ke sini untuk mendapatkan nasihat darimu Kemudian Rasulullah menoleh ke belakang Sambil tersenyum ke arah Aisyah dan mengatakan Ya Aisyah, lihat bagaimana aku membela kamu Ini kesabaran Rasulullah SAW Diperlakukan dengan kata-kata yang mungkin bagi seseorang yang merasa dirinya Soal ahli ibadah Banyak tanggungan Seorang pemimpin Merasa dirinya mulia Ketika istrinya mengatakan hal demikian Di depan orang lain Dia akan tersinggung Tapi Rasulullah malah membela Aisyah Lalu tersenyum kepada Aisyah Sambil mengatakan Lihat Aisyah Bagaimana aku membela kamu Kemudian mereka kembali ke rumahnya Dalam keadaan damai nabil <tuh> maruf, Perlakukanlah istri dengan cara baik Kemudian dalam kisah yang lain, bagaimana Nabi orangnya easy going. Gak terlalu kaku, gak gampang baper terhadap istri. Dalam sebuah adegan, suatu malam Rasulullah SAW atau suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama Aisyah di rumah. Waktu itu Rasulullah tidur di atas pangkuan Aisyah. Dan hari itu Aisyah baru saja membuat kue khusus buat Rasulullah Tiba-tiba datang istri Nabi yang lain namanya Saudah Saudah ini salah satu istri Nabi yang tua Datang kemudian bertamu ke rumah Aisyah Duduk diantara Rasulullah dan Aisyah Karena Saudah waktu itu bertamu Aisyah berkata kepada Saudah Ya Saudah ini kue buatan saya loh Coba kamu rasain, coba kamu makan Kata Aisyah kepada Saudah Saudah ingin menggoda Aisyah dan mengatakan Saya tidak akan menyentuh kue itu Kata Aisyah, ini buatan saya. Insya Allah enak, Rasulullah aja makan. Kata Saudah, enggak, saya enggak akan makan. Karena tersinggung, akhirnya Aisyah mengatakan, ya Saudah. Kalau kamu tidak makan, saya lempari tepung ini ke wajah kamu. Kata Saudah, sok aja, silakan. Saudah lagi godain Aisyah, karena Aisyah anak kecil. Akhirnya Aisyah karena tersinggung, dia ambil tepung, bekas buat kue, tadi dilempari ke wajah. Saudah. Tadi... Rasulullah sedang dalam keadaan duduk Dan tiba-tiba Rasulullah mengangkat kakinya Dan meletakkan di atas paha Aisyah Seolah-olah manja Tapi sebetulnya Rasulullah menahan tubuh Aisyah Dengan kakinya Sehingga Aisyah tidak bisa bergerak Lalu Rasulullah melirik ke arah saudah Dan memberi isyarat balas wahai saudah Jadi Aisyah melempari saudah dengan tepung Rasulullah menahan kaki Aisyah Dan melirik ke arah saudah dan memberi isyarat balas Lalu saudah membalas Dengan melemparkan tepung ke wajah Aisyah Akhirnya mereka sering lempar-lemparan tepung Rasulullah hanya tersenyum saja, tiba-tiba terdengar suara salam dari seorang sahabat, Umar bin Khattab. Assalamualaikum. Langsung Saudah dan Aisyah lari masuk ke dalam kamar karena takut kepada Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah membukakan pintu, Umar masuk. Tiba-tiba Rasulullah senyum-senyum, Umar bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Ada apa?" Rasulullah mengatakan, "Lucu," kata Rasulullah. "Ada apa ya Rasul? Itu istri-istri saya, barusan mereka lempar-lemparan tepung, tapi begitu datang kamu, mereka langsung lari ke dalam kamarnya karena takut kepadamu." Mendengar kata-kata ini Umar tersinggung kepada istri Nabi Dan kemudian berteriak Wahai istri-istri Nabi Kalian takut kepada saya tetapi tidak takut kepada Rasulullah Lalu istri Nabi di dalam kamarnya menjawab Ya karena engkau seorang yang ghalidun syadid Orang yang kasar lagi keras Sedangkan Rasulullah itu orang yang halim Orang yang sangat menahan amarah dan lembut kemudian Umar pun tertawa dan selesailah urusan diantara mereka tidak terlalu diambil serius, tidak terlalu kaku dan jangan melihat sejarah ini dari sudut pandang fikih kadang-kadang kita melihat sejarah dari sudut pandang fikih dan menjak sejarah diantara contoh menjak sejarah itu kita akan bertanya lah itu kan tepung jadi mubazir bukankah kita tidak melihat adegan aslinya mungkin saja tepung itu masih bisa dikumpulkan lagi dan dipakai untuk membuat kue yang berikutnya jadi jangan menjad sejarah karena kita tidak menyaksikan sejarah ambil saja hikmah dan izohnya sesungguhnya Rasulullah bersabar dan salah satu cara Rasulullah sabar Rasulullah nggak gampang baper terhadap istrinya baik kata-kata sikap dan seterusnya sehingga beliau tetap wahai nabil ma'ruf barakallahu liwalakum alamin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 Allahumma ansuril Islam wal Allahum Allahum muslimin. Allahumma ansuril mujahidin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestina. Allahumma ansuril muslimina fi Suriah. Allahumma ansuril muslimina fil Iraq. Allahumma ansuril muslimina fi Myanmar. Allahumma ansuril muslimina fi Turkiya. Allahumma ansuril muslimina fi Misr. Allahumma inna nasaluka an tuhriral Masjidil Aqsa al Mubarak min aidil Yahud. أنت حرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي الغاسبين، اللهم نصر المجاهدين ووحد صفوفهم وسدّت رميهم وشفى جرحهم وارحم أمواتهم وشهداءهم، اللهم شفي صدور المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسري يسرا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرتعين أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم